Hai guys. guys, selamat datang kembali di channel Jelajah, Jelajah Italia. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat saja. Nah, kali ini Bro Chan sama Tecla mau jalan-jalan alias ngabuburit nunggu waktu buka puasa ya, sambil keliling-keliling yang namanya di taman apa namanya, eh, Park Parco San Juliano. Jadi salah satu park terbesar di Eropa ya, mm -hmm. the one the biggest park in the Europe. Yes, bagus banget parknya aja sendiri luasnya sekitar 74 hektar dan yang paling bagus tuh nanti ada surprise-nya. Surprise-nya sih apa, seperti apa tetap stay tune. satu untuk jalan kaki, satu untuk sepeda, jalurnya beda-beda ya. Tuh, ada tekla di sana. Tekla. Jalan santai sambil ngabuburit. Ngabuburit? Ngabuburit is mean that apa? Uh, we are waiting for get iftar. Get iftar. Oh. Iftar, iftar is mean Uh, finish ramadan. Oh yes. So, Chandrakin. Eat. The not can eat that no every time a day. Okay? So, so, the nami se ngabuburit. The times Bu to, yeah. Times to eat. Ngabuburit. Oke okay, guys, lihat tuh. Oh. Itu mau pada pada ngabuburit ke ini dia. Cepenis ya enak kan? Tuh. So, ya ngabuburitnya ini ya. Jadi kita nggak ke kota karena polusi itu lihat di belakang rocan para yang pada santai duduk ya sambil menikmati kota unik Venice dan next time pokoknya kita akan jalan-jalan di Venice bersama Tekla, Tekla sini dong, sini, sini, sini, kita akan bareng-bareng mengupas Venice next time ya kita ke Venice ya yeah bareng bareng. We really like to go uh, Hari ini cukup di sini saja. Ya, yeah, kita lanjut melihat Taman San Giuliano ya. Ya. Yeah, Oke. Alright guys. Aduh, rambutnya Sambil nongkrong tuh lihat. Ini bukan bukan kapalnya berucan ya. <laughs> Ada di parkir gini kan. tuh Ini anak anak muda yang punya apa? Kapal gitu dia seling kayak apa? Kayak ngebut di jalanan gitu ya. Pokoknya balapan jalanan dah parah neng. Nggak pakai motor tapi pakai boot. Itu yang punya kapal berdatang. <tuh> Ini kita lanjut jalan. Oke okay, guys. Let's go nah di sana itu guys itu airport Venice ya jadi emang dekat dengan Laguna cewek <laughs> <guruh> Ya, nggak mau. jalan-jalan di taman aja, menjauhi polusi, dan yang jelas pemandangannya bagus. Dimana kota Venice apa sih yang Yang belum pernah kemarin di sini, ya. Amore, mungkin ngapain jalan-jalan ya? Jalan-jalan depan. Finally we can jump on demand freely. <laughs> we only have to use the mask uh -huh. to protect us and each other. So but I'm happy. finally we return to our normal life. <laughs> Let's go. Lihat guys, ngabuburitnya worth it banget, mataharinya udah mau tenggelam Teklah maskernya dicapat gini kalau ngomong Masih, Capek dia Salam-salam tuh buat sahabat jelajah Salam-salam? Salam-salam? Mau ngomong apa? Mau ngomong Mau apa? Apa? <laughs> sorry ya, masih belajar bahasa Indonesia. <laughs> sorry ya, sorry ya. <laughs> nah, sekarang kita teman-teman tempat berada di puncaknya tadi eh, apa ya? Park tadi itu yang kita ngobrol ya. Nah, dari situ kita bisa lihat pemandangannya yang menakjubkan. Let's go. Seperti yang berusan janjikan, kita bisa lihat pemandangan menakjubkan Venice dari atas. Mau tahu seperti apa? ayo This is Venice, my favorite city, my city where I was born and where I studied art and culture, so it's for me, it's my favorite, I can't say nothing. di Venice nah, sangat terkenal sekali yang bisa kita lihat di atas Park San Giuliano tuh lihat di taman ini banyak yang nongkrong-nongkrong ada yang jalan kaki olahraga terus ada yang main apa itu para layang main basket tuh yang di pojok tuh ya dulu bro -chan sama keluarga juga main badkisnya di sini yang belum pernah lihat videonya jangan lupa ya dicek di channel Jelajah Italia Let's go. Oke okay, guys, nah jadi selain luas 74 hektar dengan pemandangannya di kota Air Venice, disini juga ada danau nya, ada angsanya, Bagus ya teklay ya? Hmm? Bagus ya? Bagus. A small yes, uh, lake in the middle of the park. Danau kecil jadi benar-benar worth it banget. Pokoknya ya sambil kita jalan-jalan ya. Yuk. Oke guys, jadi bisa dilihat di sana ya. Itu ibarat apa ya pelabuhan. Jadi kontainer-kontainer barang-barang e, yang apa? Iya dari kapal gitulah pokoknya di sana pelabuhan barang ya, pelabuhan barang. Jadi kalau untuk pelabuhan e, kapal pesiarnya tadi yang di sebelah sana tadi yang dekat tenis tadi ya. Ikuti terus Jelajah Italia. Oke okay guys, buka dulu. Jangan lupa yang belum subscribe subscribe tombol ditekan ya teklah mau ngomong apa komen di mana komen di bawah jangan lupa eh saya kira ngabuburit hari ini Vino kui sampai di sini saja ya saya Bro Chan dan teklah sampai ketemu di blog-blog selanjutnya masih di channel Jelajah Italia Allora di salutiamo yes ciao guys